Doa untuk pembaptisan bayi-bayi yang diaborsi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Bapa Surgawi, kasihmu abadi. Di dalam samudra kasihmu, Engkau menyelamatkan dunia melalui Putra tunggalmu Yesus Kristus. Kini. Lihatlah putra tunggalmu di salib yang terus-menerus berdarah karena kasih bagi umatmu, dan ampunilah duniamu. Murnikanlah dan baptislah anak-anak yang diaborsi dengan darah berharga dan air dari sisi tubuh kudus putramu Yesus Kristus, yang tergantung wafat di salib, untuk keselamatan mereka. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga mereka melalui kematian Kudus Yesus Kristus memperoleh kehidupan, melalui luka-lukanya disembuhkan dan melalui darahnya yang berharga dibebaskan di sana untuk bersukacita bersama para kudus di surga.